Oke, okay, halo guys, bertemu lagi bersama saya Abdul Taufik di Etiki Antropologi Taksonomi Grandstand Ada sebuah filosofi Romawi kuno terkena yang berbunyi historia magistra vita atau sejarah adalah guru terbaik. Ya, jelas. Nah, di sini gue mau menerangkan tentang 15 peristiwa sejarah. Paling berpengaruh dalam sejarah dunia, yang pertama adalah wabah hitam dari tahun 1346 sampai 1353, atau dikenal juga dengan Black Death. Black Death di seluruh Eropa dan Asia telah menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah. Wabah ini menewaskan 30-60 dari seluruh populasi Eropa saat itu, yang berkisar antara 75-200 jiwa, juta jiwa. Pertumbuhan populasi tidak berlanjut sampai satu abad kemudian dan populasi global tidak pulih sampai abad ke-17 Kejolak agama, sosial, ekonomi yang mendalam akibat wabah hitam pun tak terelakkan Jumlah korban yang besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja ekstrim Yang membuat upah menjadi lebih tinggi untuk para petani yang masih bisa bekerja Secara tidak langsung, wabah hitam juga membantu mematahkan otoritas absolut gereja katolik pada saat itu kalau sekarang sih corona ya Yang kedua adalah Fakromana Dari 27 sebelum masehi sampai 180 masehi Berarti perdamaian Romawi Dari periode perdamaian selama 200 tahun di dalam kekaisaran Romawi tentu saja hal ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa Untuk sebuah kerajaan yang terkenal haus akan perang Periode Pak romana adalah puncak hegemoni kekaisaran Romawi. Banyak inovasi yang dikembangkan pada masa itu dan masih digunakan sampai sekarang. Kerasa gaib, guys! Seperti sistem pos, pipa ledeng, perbaikan rekayasa jalan, sistem hukum baru, dan berbagai kemajuan budaya. Pada saat itu, Pak romana dianggap sebagai muzizat karena tidak pernah ada. Perdamaian untuk waktu yang begitu lama dalam periode sejarah manapun. WhatsApp ini sangat berpengaruh, dan para sejarawan telah menciptakan istilah-istilah varian seperti "fuck American", "fuck Mongolika", atau "fuck Britannica" untuk periode kedamaian hegemoni lainnya. Yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel. Dari tahun 1453 Peristiwa ini terjadi setelah Pengepungan 53 hari oleh Sultan Mahmud II Dari, dari Ottoman yang masih berusia 21 tahun Konstantinopel bukanlah Sembarang kota, itu adalah kota terkemuka Di dunia dan telah menjadi Ibu kota kekaisaran Romawi timur selama 16 abad Jatuhnya kota ini dianggap sebagai anugerah Besar bagi Islam Dan menjadi pukulan telak Bagi Kristen, sebelumnya Kota ini dianggap berperan dalam penyebaran agama Kristen, bahkan dinamai dari seorang kaisar Romawi, Kostatian. Setelah ditaklukkan Ottoman, kota ini menjadi benteng bagi umat Islam. Wow, keren. Perebutan Kostatinopel menjadi awal ekspektasi Ottoman ke Eropa. Pengepungan kota ini juga menandai penggunaan artileri pertama kali dalam pertempuran gelombang cendikiawan dan mengungsi bisatinium akibat serangan Konstantinopel berdampak pada renaises di Eropa Barat penaklukan Konstantinopel bukan hanya menandai runtuhnya kekaisaran Bitanium runtuhnya kekaisaran Romawi selama 1500 tahun dan kebangkitan kekaisaran Ottoman tetapi juga menjadi akhir dari abad pertengahan Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi kota Turki hingga tahun 1923 Yang keempat adalah revolusi medis abad 19 sampai 20 masehi Bayangkan sebuah dunia tanpa dokter atau kedokteran modern sangat menakutkan bukan? Matilah kita kalau ada dokter Sulit untuk mempercayai fakta bahwa beberapa abad yang lalu masih banyak anggapan Bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat atau sebagai hukuman ilahi bagi orang yang berdosa Realistis sih Oke lanjut Hasil kerja Lois Quarter, tentang bakteri penyebab penyakit berhasil menyembuhkan penyakit menular pada abad ke-19. Penemuan vaksin berhasil menyembuhkan penyakit mengerikan seperti cacar. Dulu mengerikan cacar ya. Dan juga mengomunisasi anak-anak dari polio dan rabies. Setelahnya Alexander Fleming Setelahnya Alexander Fleming, Setelahnya Alexander Fleming menemukan penisilin sebagai antibiotik pertama pada tahun 1928. Yang terbukti efektif melawan banyak infeksi bakteri yang mematikan Perkembangan ini bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi kimia dan biologi Melahirkan era kedokteran modern